Ada nyambar lagi pemirsa, Aduh. Yang di sana juga macia tadi. di tadinya besar jadi kecil karena halangan. Bos kade nuping wingnya bisa disanggut hai ya eh ya, ya, ya. nah, eh nah, nah, nah. ish uh tarikanah mantap tarikannya hey, mm. gua, gua, gua dipaksa gua dipaksa nebel nebel mm. uh hmm. oh. wah mantap tadi ini ini Anjing lepas doi <gaduh> <gaduh> Lepas. Ah sakit abdomen ah, darah. Adasar dan ah. Aduh deut arud. Ayo sih, sakit abdomen darah. Tenes mirikna pun mersai Ih, ceplok. Gening ayan. Ayan. <tik> Ih. Kang Ugara strike de Oke, selamat mencoba. Eksekusi. <tuh> Aya, ayah lumayan. lumayan. Bapak nah, ini? Hmm. Eh... Hmm. Eh... Eh... Eh... Bapak juga nama Maraya. Tuh... Kang Kugara Bang Betak Nuju ga dudut ah, Tidak di mana lah Kakak Ayo ah, budget kelar ya dia mengucapkan pesan mah kamu bapak komandan bading MC bading Pink Brothers Bandung mantap mantap mantap kita lihat penampakannya teman-teman besar apa ya Ma, lumayan lumayan Eish, lumayan lumayan oh, udah dipantang gak Maria terima hati-hati ada tuh Eish. Wih. Eish. Eish. wih wih bobon oh, eh, tarik ngeged ade kada-kada geget si jan ieu ya. woi ah. wah mantap tuh nah, mang janur aduh, tuh, kenapa, kanak, aduh. Nah. kuniang kuniang kuning nah. tegap eh mantap Tuan, mantap utama <tuk> tak itu yeah. khususkan kanggo bos Ali ya yeah. bos Ali tak bos acay bos acay lumayan deur -er lah bos lumayan babon soklah bos like komentar subscribe channel Garaseta sip mantap KDR Tasikmalaya channel uh. ada yang lagi strike ternyata Awas, was, was. Wih, kepalanya. Eh, Bang, diam, diam, diam, diam dulu, diam dulu, diam dulu. Awas. awas. Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Ah. Aduh. Waduh. Waduh, gagal pemirsa. Astagfirullahaladzim pin masuk dulu kan lu ya masih wasi di video dah panak tadi video panak eh, sehat tuh mau ca apa lu aduh udah sadang udah stres aduh awas hati-hatilah karung pemirsa oh, oh, tetel uh yes yes yes karung ya Iis, iis mantap tarikannya. kena tuh aduh lihat tangan pemirsa uh, lila, lila. ah lillah gede ah rudet gimana gede nya ah lillah karung teh saya nggak cek ketrik ketrik oke kemarian itu saya turun saya nak Enggak eh, boleh lah. ini hmm. Adik kan ya? Nish. Segera tama. Puasa hati-hati lah kata saya juga di sini bak pasti bakal dapat jackpot kamu nama <laughs> dia orang gede yuk baran keduaan salam selamat nama tuh lah iyalah lah oke belah oke okay siap, si Apiantas spesial nama kanggo kanggo mang janur nah, mang janur sila zaman dahong sila jaman dahong dah direbutku Mang Janur aja Mandahongna. Oh iya Mas Dana ngageng Sini. Sini. Nyewa beku lawa dia. Sik. Sini. Buru nangge Mang Lila. Lila. Hmm mau bos. Terutama bos. Berani bos? ini kumaha atuh asin. Allah ya Allah. Tuh nyamun tadi Oh dia sekali. Tahu. Ki Om nih. Maha. Enggak mikir enggak? Enggak mikir enggak? Hey. Aih. Luma Kepan lumayan. Radjet kelar-larah disusun sama Mang Baud, Mang Apan, Mang Janur, Mang Beta. Bos Egi tim atlet channel siap uh, terus jujurkanlah kang bapak bading masih bading tim brus bandung Raja tertasik Tasikmalaya hadron hujan yogat channel siap ada yang tertasik malaya tak lumayan abi. Oho, salam itu jengabi ada yang bongsor oh pantaran nih jadi ya salam lah kang ngurpi pepsing channel jajak kang ngurak jajak kang ngurak terus kesadi model nah, nah. <laughs> tuaan. Mantap, lanjut. Lanjut. lanjut, lanjut. Lah. Jadi di. saya. Sampai di sini dulu kita cari yang lebih besar lagi. Dan di sini bekasnya udah kita benerin dulu supaya belut bisa bersarang lagi ya. Oke. Okay. Dadah.